Hmm, Event kematian uh, campuran murah kali ini yang dilaksanakan oleh dinas pertanian. Ternyata harga juga kemarin pedasnya aneka rasa. Nah, Saya ada di kantor pertanian. Jadi buat para ibu-ibu atau pasar murah yang dilaksanakan oleh dinas pertanian ya dan oh, yeah. ya kami. Oh, yeah. Tendatari satu-satu Harga Dibawa Ya jadi itu Jadi Kita ini Tendatari semua setari Ya Jadi dibawa Harga Oke Ini yang melaksanakan adalah Dinas pertanian. Jadi uh, Untuk mengantisipasi Injilat pulang uh, yeah. khususnya di Pakai ini terkendali, aman ya, stok okay. mencukupi. Uh, saya melihat Dari stand 101, ini Jadi ini yang terlaksana. Kembali kita ke stand para mitra kita. Tetejapa kemudian uh, ada Indofood ada apa ini ada banting harga juga. kemarin sambal pedasnya ada rasa wah ternyata ini Pak Ketua banting harga juga ini yang stand pertama ini kemarin 100.000 per 3 potong kembali, tiga botol. kembali iya. kita ke stand para mitra kita Tetejapa kemudian uh, ada Indofood ada apa ini ada di dalamnya jadinya di dalam itu. Cuma diadakan dua hari Dan hari ini adalah hari terakhir Tapi jangan sampai telurnya juga dibanting. Harga telur Layanan vaksinasi gratis Di kantor Dinas pertanian Bekerjasama dengan UPT Puskesmas juga. Kemarin sambil panasnya Ada rasa. Jadi untuk para pengunjung, ibu ibu-ibu khususnya, uh, silahkan mengunjungi beberapa stand karena seperti di Kecamatan Simon juga ini sisa uh, telurnya sisa sedikit. Dan Jadi itu sudah dibandingkan di, harga, Dek Loli? Iya, 35.000 peraknya. 38. 38 perak. Oh, ternyata ada uh, baru sebelum Jumatan kita mau tutup cuman Ini <laughs> Dan kami sampaikan juga permohonan maaf kami sekiranya ada kekurangan yang tidak berkenan di hati para pengunjung. Sekolah gratis kopi yang jago. Kopi yang kopi dengan yang kopi dan harum itu.